Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Untuk belajar bersama Berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak untuk belajar bersama Bagaimana cara mereset password akun belajar Pada akun SIM PKB. Marilah kegiatan ini Kita mulai bersama-sama Bapak ibu semuanya dalam kita mengunduh akun belajar pada saat ini kemungkinan dalam akun belajar itu ada password yang tertinggal sebagai contoh ini uh, ini passwordnya tidak ada lainnya sudah ada password semuanya namun ini tertinggal nggak ada kosong maka kita perlu mengambil password ini atau mereset password ini bagaimana cara munculkan password baru ini maka caranya adalah kita memasukkan uh, kode admin lah ini di sini ada admin lainnya teacher guru guru guru ini ada admin lah nanti kita bisa merubah atau mereset ini lewat admin ini gitu jadi yang punya admin inilah yang bisa memunculkan password baru atau mereset password baru. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita buka aja Google Chrome-nya. Kita masuk ke Google Chrome. Maaf, ya, uh, semula ini dashboard untuk pengambilan data yang diunduh tadi yang tidak muncul passwordnya Ini kita keluarkan, kita akan mengunduh. Lewatnya adalah ke Google Admin. Google Admin. Kita berjelas. Ya, kita ambil ke Google Admin ini. Ini Google Admin, kita klik. Sampai nunggu proses masuk. Ya. Yang menjadi Google Admin. Karena ini saya bukan Google Admin, masa, maka kita bukan adminnya, kita ambil yang admin aja. Kemudian kita masuk. Setelah ini kita mencari Google Adminnya. Iya, ini Google Admin. Kita user adminnya kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian setelah seperti ini, kita masukkan email yang menjadi admin tadi. Ya. Kita masukkan email yang menjadi admin. Kita masukkan emailnya. Kemudian jika sudah tertulis seperti ini, kita langsung berikutnya. Sampai berikutnya, tunggu sampai proses kemudian kita masukkan passwordnya kita masukkan passwordnya, kemudian berikutnya tunggu sampai proses karena tadi masuk pakai admin nah ini muncul seperti ini ada perintah untuk mengganti password semuanya atau sementara Kemudian kita melihat di sini password passwordnya yang perlu kita ganti siapa saja. Ini ada isa ini reset password, email, sudah semuanya. Nah ini perlu kita cek. Dan nanti kalau kita ingin mengunduh lewatnya adalah download ini. Kita download di sini. Maka kita mengambil tadi. Nama-nama yang perlu kita reset passwordnya, kita cari di sini. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tadi kita uh, mencari masuk, kemudian kita akan mencari siapa yang ingin kita reset. Kalau kita mencari seperti ini, namanya banyak sekali, seluruh kabupaten. Nah, kita bisa seperti ini, kita scroll seperti ini, muncul sampai mencari A sampai Z misalnya A sampai Z terlalu lama. Namun ada cara cepat yang ini saya sampaikan yaitu kita cari di sini. Ini kita lihat di sini share ini kita cari di sini. Kita cari misalnya yang ingin kita cari yaitu Bambang Dwi Atmoko misalnya ini nah akhirnya muncul ini Bambang Dwi Atmoko kemudian ini ada tulisan reset inilah yang ingin ingin kita uh, sampaikan nanti bahwa Bambang Dwi Atmoko ini kita reset Bambang Dwi Atmoko ini langsung aja, aja reset password kita klik Nah, ini ada otomatis generasi password. Ini langsung uh, sistem yang membuatkan passwordnya, atau bisa pula ini kita klik "kreatif password", kita membuat sendiri passwordnya. Nah, ini kita gunakan otomatis saja, kemudian kita reset. Nah, tunggu sampai proses selesai. Nah, password sudah ada, ini kita copy supaya. Enggak lupa kita copy Kemudian kita kirimkan misalnya kita kirimkan ke email Atau kita copy Kita kirimkan ke WA Bisa Kalau sudah kita copy Kemudian kita Done saya kita copy Tadi Misalnya nah, Sudah muncul kopiannya kan, ini kita klik maka supaya tidak lupa kita kirimkan kepada yang bersangkutan ini kita kirimkan ke kopiannya ke yang bersangkutan kalau sudah seperti ini kita down sudah selesai demikian cara mereset password dari akun belajar dari guru kita atau siswa yang telah hilang ini kita ambil dari login Google admin dari guru yang menjadi admin atau PTK yang menjadi admin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.